Siti umurnya 16. Nah, ini kalau lihat hamilnya kelihatannya Mbak as yang paling dia ya, as ya, saya dia as 17 tahun ya pemirsa ya. 17 tahun ini hamil sudah berapa bulan? sembilan bulan. sembilan bulan. Jadi iya. sebentar lagi mau melahirkan dong ya. Iya. Oke kalau Mbak ah, eh, ya set, 17. <tuh>, 17. 7 bulan, 7 bulan, tujuh bulan, 9 bulan, mbak Siti? 5 bulan, 5 bulan. Nah ini gimana nih dengan kehamilan ini? Saya mau tanya dulu sama Aas nih yang sudah mau, sebentar lagi mau melahirkan, sudah siap nih secara mental nih? Siap. Dengan kehamilan yang usianya masih di bawah 20 tahun ya, kemudian hamil yang sudah cukup besar ini, dan dengan pemisahan kehamilan selama ini gimana nih? Ada yang dirasakan nggak selama hamil ini? Hmm. Enggak sih, keluarnya sama aja. Aha, ya, sama aja apa yang dirasakan sama nih ada mual muntah gitu itu pertama kalau bulan dari bulan mm -hmm. pertama sampai keempat mm -hmm. kalau kelima udah enggak oke okay. nah ini saya mau nanya nih ya juga uh, untuk hamil kan tentunya kan ada ada bayi di dalam perut nih ada harus juga diberi makan ada bedanya nggak makannya selama hamil ini beda ada apa bedanya nambah Lepid apa eh? lebih cepat kenyang oh, lebih cepat kenyang yang dimasukin makanannya lebih banyak nggak sedikit lebih sedikit Terus, pilihan makanannya apa nih? Lebih banyak makan daging, makan telur, makan tahu, oh, tempe, sayuran, mm -hmm. ikan, ya, sama yes. susu. minum susu juga. Oke, okay. as minum susu juga ya. selama makan nih. Kan, kalau kita habis makan, bayinya kan merespon nih ya, ada terasa gerakannya. Gimana nih, tuh as nih bayinya gerakannya aktif selama hamil? Aktif, semua. Aktif. aktif, aktif banget lebih banyak di atas lebih banyak di bawah geraknya di bawah lebih banyak di bawah mm -hmm. nah, jadi kalau di bawah artinya biasanya kakinya di bawah kepalanya di atas ya mm -hmm. harusnya kalau sudah hamil segini kepalanya yang di bawah, di bawah. Kan kakinya di atas mm -hmm. nanti kita periksa ya Asya. ya mm -hmm. nah, kalau Yani sendiri gimana? gerakannya hmm, gerakan bayinya selama makan di sini sih, di bawah hmm? juga di bawah juga. ya oke. Jadi ini untuk mengetahui gerakan-gerakan bayi, posisi bayi, nanti ada pengisahan khusus. Pernah diajarin nggak di posyandu? <laughs> <Pernah posisinya>. <laughs> ya, ini yang yang udah mau ngelahirin, Mbak eh, Aas ya. Pernah kerasa nggak di mana, letak kepala? Di sini. Eh, Jadi di sini. rasa kerasnya di mana? Di atas. Di atas. Hmm. Jangan-jangan sungsang nih ya. Eh. Kalau untuk Mbak Siti? Kalau saya mah belum pernah periksa ke posyandu hmm. sih, jadinya hmm. belum jelas, soalnya kan kerja. Jadi... Uh, paling kebidan kayak gitu Sepertinya ibu-ibu muda ini Mau bertanya beberapa mitos nih pemirsa Yaitu, Minum es Bisa mm -hmm. bikin bayi besar Minum es, esnya ini apa nih? Air putih dingin atau es teh manis Oh jus ya. Yeah. Uh, kalau minum es Ada es gulanya, campur. ada es campur Itu yang bikin gemuk adalah manisnya jadi kalau air putih dingin aja sih, es batu bening nggak? Gak apa-apa? enggak apa? apa Minta <laughs> saja. Ini kan sekarang nih, kayak gini di sini panas nih ya. Aku sampai keringetan nih ya. Nah itu biasanya kalau haus, minum-minum aja. Nah untuk ibu hamil ini harus lebih banyak minum. Ya, jadi hmm. karena badannya permukaan lebih luas, lebih banyak penguapan. Sehingga lebih cepat haus. Ya, minum boleh minum. Air boleh, dingin boleh. Tapi kalau manis memang harus diatur. Ya, bukan hmm. berarti nggak boleh minum manis. Ya. Boleh minum manis tapi dalam jumlah yang cukup. Tentunya kalau lagi hamil nggak boleh makan nih ya? Kalau lagi hamil nggak boleh makan mie mie hmm. instan terutama hmm. ya sebenarnya gini ya jadi kalau untuk mie instan sebenarnya itu tadi yang banyak dia banyak pengawetnya dan bumbunya itu banyak mengandung MSG MSG itu dia nggak baik untuk ibu dan untuk janinnya ya tidak eh. hanya saat hamil aja sebenarnya makan itu mie, mie instan itu boleh tapi tidak terlalu banyak dan jangan tiap hari tiap hari hmm. ya, makan enggak enggak, enggak kan ya nah, jangan pagi makan mie instan siang mie instan mie instan <laughs> enggak. enggak ya uh, kalau emang nggak boleh ya kalau misalnya kan ibu hamil kayak minum obat-obat warung kayak gitu. Uh, jadi gini, ya, buat ibu hamil memang sebaiknya hati-hati uh, dengan menginum obat-obat yang secara sembarangan, apakah dibeli di warung, di toko obat ataukah obat-obat yang lainnya, ya. Jadi kalau keluhannya sudah sangat uh, mengganggu, ya, misalnya kalau pusing, pusing-pusing ringan mah buat tidur aja deh atau makan aja, jangan-jangan pusingnya -jangan, karena lapar, hmm. ya. Pusingnya karena kurang tidur, ya, pusingnya karena uh, panas, dia gitu ya, hawa panas karena juga bikin pusing. Buat tidur aja, istirahat dulu kalau nggak hilang baru perlu asal bisa nggak mau kata tadi ya jadi hati-hati menunggu batu arum. Ini yang menarik nih kalau sekarang kan udah mau deket nih udah hamil sembilan bulan tuh as iya. nih as selama hamil ini pernah periksa whiskey nggak? Belum. Belum pernah whiskey? Belum. Kira-kira perlu nggak whiskey? Ya mungkin yang kau mau. Er, nggak mau. Mm. Nggak mau karena... Eh nggak mau, nggak mau whiskey karena? Nggak mau aja <laughs> kejutan-kejutan. <laughs> ya, <laughs> ya tapi untuk pemesanan whiskey memang tidak suatu keharusan apalagi dengan fasilitas yang terbatas. Tapi kita harus tahu juga mm. posisi. E, bayinya karena kan proses persalinan itu menentukan juga dari posisi bayinya kalau posisi bayinya lintang atau posisi bayinya sungsang tahu kan kalau lahir bayi mana dulu yang lahir kepala, kepala. <laughs> kalau bukan kepala berarti sungsang. sungsang oke bisa juga dia letaknya melintang mau tahu nggak? mau mau, mau diperiksa nggak mau. yuk kita periksa yuk ya. kita periksa asbun ya silahkan yang lain ikut lihat boleh as di sini Wah, kali ini Dokter Boy akan memberikan tips untuk memeriksa apakah bayi dalam kandungan sudah berada dalam posisi yang siap untuk dilahirkan atau belum. Teknik ini bisa dilakukan tanpa USG, meskipun akan lebih detail dengan USG. Namun jika sulit untuk menemukan USG di pedesaan, maka dilakukan dengan tips ini. Oke, jadi ini bukan kepala ya, jadi ini letaknya sih sudah di bawah, jadi nggak sunggah. Kalau sungsang, hmm? sung kalau sungsang itu ya. sung masalahnya gini, kalau proses persalinan sungsang kan yang turun duluan adalah bokong. Bokong kan lebih lunak, iya. jadi bokong bisa keluar, nah waktu terakhir waktu mau keluar kepala, seringnya dia kepalanya bisa nyangkut. Hmm. Ya Kalau keluar kepala dulu, kepala dulu keluar kan lebih keras nih, ya bokong akan ngikut aja gitu, jadi lahir sungsang yang takut adalah kepalanya nyangkut atau macet kepalanya. Ya Jadi memang ini posisi yang ini harus kita pastikan bahwa dia Kepalanya sudah di bawah, jadi kalau ini perabaan saya sih kepalanya sudah di bawah, jadi ini bokongnya. Nah, berikutnya kita pengen tahu juga e, punggungnya, ya. Jadi kalau bayi itu kan dia bisa ngadep kiri atau ngadep kanan. Nah, kita bisa lihat punggung. Kalau punggung perabahannya kira-kira seperti apa? Lebih apa? Lebih rata kan? Lebih hmm. Kalau kaki atau tangan? Lebih ini. Lebih apa? Lebih kecil-kecil ya. Hmm. Nah, coba, as, bisa ngeraba nggak? Ini lebih di banyak lebih mana? Oh, di Kaki? Sini. Di sini lebih banyak? banyak gerak, gerak. oke, okay. coba ya okay. ya ini pengisahannya adalah untuk menentukan tadi lekak punggung bayi ya, oke, okay. betul nih ya, jadi biasanya ini akan rabah, ya, pengisahan berikutnya yang kita pengen tahu adalah uh, turunnya kepala turunnya kepala ini untuk menentukan tadi apakah dia sudah masuk pintu panggul atau belum ya, nah ini bisa kita raba di bawah sini nih ya, oke okay. kalau kepalanya sudah masuk ya, itu nggak bisa gerak lagi kalau kepalanya belum masuk, dia kayak ada Bola di dalam, dia teriak bisa rasain ya coba, coba pegang, pegangnya gini, dengan jari telunjuk dan jari eh, tengah, ya, apa, ibu jari dengan jari tengah. Kalau yang keempat, kita mau tahu nih, bisa lahir secara normal atau enggak, atau pintunya cukup luas enggak, pintu panggulnya nih, ya, kita periksa dengan dari atas nih biasanya, nah ini, ya, jadi nih ya, as ya, okay, as pegang nih ya, oke, okay. terasa nih ya, ini masih ada masih ada bagian yang bergerak kan di sini ya. Jadi dia belum turun betul. Ini ya, kalau kita lihat ini, dia belum turun betul nih. Ya, jadi ini masih masih melayang istilahnya. Nah, kalau sudah apa masih melayang gini e, masih bisa muter betul. Ya, masih bisa berubahkan sekarang kepalanya di bawah, kakinya dari sini, punggungnya ada di kiri, kaki tangannya ada di kanan. Ya, di proses persalinan itu kepalanya harus turun ke bawah sehingga dia E, akan lebih lancar untuk persalinannya. Jadi pemisahan Leopold ini atau pemisahan ini diperlukan untuk persiapan persalinan. Yes. Iya. Ya, jadi iya. nanti kalau mau melahirkan biasanya bidannya akan periksa dulu itu. Ya. Iya. Tadi diperiksa sakit enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak sakit ya. Jadi pemisahan itu memang kita perlukan dan enggak sakit. Nanti kalau di rumah pegang juga sendiri ya. Iya. Dirasakan sedih turun gak kepalanya? enggak kepalanya? Kalau kepalanya belum turun bisa keluar lahir normal atau enggak? Iya. Kira-kira mutasi gimana? gimana? nih kalau misalnya ada pintu nih pintunya segede gini. Terus sudah gitu yang kita mau lewat ini lebih le lebih besar dari pintunya. Kira-kira bisa lewat nggak? Iya. Hmm. Insya lo bisa dah. <laughs> ya jadi kalau dia bisa lewat tapi artinya ada kemungkinan pintunya jebol. Okay. Atau kalau lewat maksa lewat bayinya jadi kejepit. Dok kepalanya bisa diarahin ya pak? Diarahin, diarahin bisa keluar. Sebenarnya bayi itu pinter. Jadi proses lahiran itu bayi sudah akan mencari jalannya sendiri. Jadi panggul itu modelnya seperti corong. Jadi dia sudah ada arahnya jadi bayi itu akan mengikuti garisnya atau alurnya sehingga dia akan keluar cuma tadi masalahnya apakah corongnya kekecilan atau corongnya kegedean artinya bayinya lewat gede atau corongnya jadi apakah pas atau enggak dia untuk lewat itu jadi kita nggak perlu arah-arahin ya bayinya akan cari sendiri cuma tadi kalau jalannya sempit ya dia nggak akan bisa lewat kalau bayinya atau kebalikan jalannya normal tapi kepala bayinya besar itu juga dia nggak akan bisa lewat ya jadi memang waktu proses melahirkan itu bayi itu pinr dia akan Arahkan ke mencari jalan keluar pendarahan hebat pada kepala lalu bagaimana cara yang tepat untuk